Nanti aku keliling dulu ya, baru buka puasa. Terusnya udah udah waktunya mau buka puasa di sini juga ramai banget. Kebanyakannya orang Indonesia. Halo guys, aku sekarang mau ngabuburit. sekarang mau cari taksi dulu lagi nunggu taksi aku sekarang nunggu ini nunggu taksi masih dekat jalan ada, ada taksi yang muter tuh ada taksi yang muter jadi nanti aku mau berhentiin Oh, Taipei, Taipei. Hah? Taipei. Yes. Aku udah ada di taksi. Mau oh, Taipei, Ya. Yeah. tahu uh, itu apa? Ngabuburit di sana sekalian buka puasa nggak lama sih, paling nanti minta dibungkus saja. Jadi pengen uh, biar tahu ya suasana Ramadan di ini Taiwan. Suasana berbukanya seperti apa gitu Suasana ngabuburit gitu ya <guluh> Bukan suasana berbuka Jadi suasana ngabuburit di Taiwan Seperti apa Karena di Taipei itu Kalau satu minggu kan rame Banyak sekali yang jualan Yang deretan warung-warung Indonesia gitu guys Kalau hari biasa Sepi hanya beberapa aja yang buka Ini kurang lebih 20 menitan lagi Udah mau adzan maghrib ya Oke okay. jadi suasana di Taiwan seperti apa ketika pas jam berbuka ya? Karena kalau satu minggu kan banyak sekali orang Indonesia juga liburan. Biasanya gitu -gitu -gitu. kalau aku liburan bukan weekend guys, ga... dan ini juga sebenarnya bukan libur. Aku cuma pengen buka-buka aja, buka bahasa di sini. Oke, okay? siapa ya, sih? Jok. Juga. Okay. jadi seperti ini ya Tuh, ada rumah makan sini juga lepas. ada nanti aku keliling dulu ya baru buka puasa Sebenarnya udah udah waktunya mau buka puasa di sini juga rame, rame. banget Kebanyakannya orang Indonesia yang perginya bareng sama teman-temannya aku gak bawa tongsis yes. biasanya aku kalau libur kan bukan weekend dan terus biasanya masuk ke sana nah jadi seperti ini loh ke sana uh, aku burit atau buka puasa di Taiwan okay. aku gak bawa banyak kan nanti tinggal aku cari tempat Pengen isi aku bungkus aja kali ya nggak tahu sampai kayaknya udah sampai ujung pesanannya udah sampai ujung sana berarti nah biasanya aku nggak pernah sampai ke ujung sini tapi aku coba bawa kalian sampai sini alhamdulillah alhamdulillah Hmm. Alhamdulillah, udah waktunya berbuka, guys. Hmm. Ternyata sampai nyampe sini, kayaknya di belakang juga masih ada. Hmm. Ternyata sampai ke sini, guys. Aku biasanya kalau makan kan selalu di lantai bawah tanah gitu ya, jarang sampai ke sini. Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen, oke okay guys, jadi hari ini aku sedang berada di uh, Taipei ya sekitar ini warung-warung Indonesia yang ada di Taipei Main Station jadi biasanya aku kan kalau libur itu bukan hari weekend emang kalau libur itu selalu dikasih waktunya dua hari guys Nah dan sekarang Alhamdulillah aku punya kesempatan bisa keliling dan ngasih tahu kalian semua bagaimana suasana buka puasa bagi kita orang muslim yang ada di Taiwan jadi kayak gini tuh tuh di sini juga apa, disediakan tempat-tempat buat buka puasa atau kalau yang lagi liburan ya nah, sini ada ya. Nah, nah, ya, ya, ya, ya, e Alhamdulillah karena udah waktunya berbuka puasa Jadi aku mau cari tempat buat buka Oke guys Jadi aku mau kasih tahu kalian semua Bagaimana suasana bulan puasa di Taiwan Jadi sama aja seperti yang ada di Indonesia nah di sini juga banyak sekali tempat disediakannya buat tempat-tempat makan yang good. Ya. kalau mereka nya nggak dapat tempat gitu guys buka puasa di mana ya nah guys di sini banyak banget loh aku udah ajak kalian ke Taichung ke Hualien, ke Panshou aku juga sekarang ini aja sana. di sini ramai banget. di sini ramai banget. aku mau coba ke sana ya. aku mau coba ke sana dulu. di sana ada apa? soalnya aku biasanya makan di sana. aku mau coba ke sana dulu. oke. nah. di dulu biasanya aku ke sini. aku udah pernah mampir ke sini oh ternyata sampai ke sini juga guys. Berbuka puasa semuanya Oke okay. saya <gayanya> udah nyampe sini mentoknya Karena kemarin juga aku makannya masih di sekitaran sini ya Nah karena sekarang udah waktunya berbuka puasa Saya ucapkan selamat berbuka puasa buat semuanya Saya juga mau cari tempat Mau ini ya Mau cari takkil dulu Mungkin makannya dibungkus saja kali ya Oke okay. sering ngampek ke sini, guys, itu banget. Aku nggak tahu mau makan apa. <tuk> <tuk> Rame, itu, di dalamnya, banget. ini satu aja oh, itu gado-gado ya kan, Mas, aku kan, embe, embe. ini nasinya Punya kamu ya? Grami Ini, ini, ini Punya kamu ya idolanya tetap bepek <SILENCIO> di bebek bakar satu udah sama ini ini satu eh yes. aku mau sama aja sih mau buka puasa dulu tapi aku pesennya mau dibawa pulang aja Oh pengisah keren hole ini beda apa isinya mbak Rizole beda isinya ini oh ini biunan sayur Uh, ada goreng-goreng, Tangannya -goreng. sih sambil keliling gitu ya. Ada nanti, nanti buat sekalian buat sahur ya guys. Aku pengen, klotek atau gado-gadonya. <laughs> ini satu, ini satu. Aku, aku bikinin ini dong, teh. Bikinin gado-gado itu. Gado -gado. Ya. Buat gado-gado. Kamu ke situ berada Oh, apa nggak, nggak ada tempat ya? di dalamnya ini ada satu? iya ini satu ini satu. Ini satu. Mm -hmm. berapa lagi? gitu? tidak seratus. ya ini aja sama ini. ini ya. lagi? Yo, coba, yo, udah yo. sambil nunggu itu bebek bakar. bebek bakar. iya. sama ini. iya. apa lu? ada eh, bebek bakar. dengan Iya. Huh? Sure. Yes. <coughs> Kau <Korean food> Oh, iyang. saya aku udah udah dihitung sama gado gadok bebek bakar tadi, udah semuanya 500 Iya, ini pengen dimakan sini bebeknya bungkus saja. Bebek yeah, yeah yeah, bungkus yeah. yeah. hey, right, ini. Sini sini eh. Eh, Mbak. Mau mau ya. ada tempatnya kan? Guys. Pengennya sih langsung pulang tapi lihat ini ya, ada gado-gado jadi pengen gitu, guys. ada pertanyaan, <guluh> beli gorengan, beli es buah, terus ada beli apa bebek bakar aku di sini. Nah aku beda takar gitu satu. Guys buka puasa kali ini aku udah pesen ini ya, pesen gado-gado sama es buah. Aku mau buka puasa dulu. Oke, okay, sebenarnya nanti Pengennya sih dibungkus aja gitu ya karena aku juga nggak bisa lama-lama jadi -lama. ya, pengen tau suasananya mereka juga lagi pada makan guys halo halo guys jadi sekarang aku udah batalin ya dengan ini minum minum top buah sama bikin gado-gado. ini aku juga pesen bebek bakar. tapi nanti mau aku bawa pulang buat sahur. jadi hari ini judulnya aku nggak masak. ya hari ini aku judulnya nggak masak. aku makan di luar. habis ini aku langsung pulang. oke. Okay. karena sebenarnya aku tuh nggak libur loh guys. maksudnya nah, nggak libur. Aku mau makan gado-gado. Si. Satu, Udah Telu. So, satu bawa ini. s 650 Lumayan. <tuk> 650. nanti dibungkus aja kali ya. Aku juga gak bisa lama-lama. Hmm. Kayaknya Mending ini ya Bawa ke itu guys Nah Udah gaduh gadu-gadunya lumayan pedes aku tuh ngontrol, suka Guys Jangan lupa sebelum Saksikan video ini sampai selesai Kalian subscribe, like, comment And share di media sosial kalian Oke okay. nah, dari awal puasa Aku sempet ini kan nge-vlog ya Waktu awal puasa aku nge dan sampai sekarang belum sempat nge lagi videonya Karena emang e, lagi banyak kesibukan banget guys Oke okay, sorry banget karena banyak beberapa giveaway yang di facebook juga belum aku umumin Nanti siapa saja pemenangnya giveaway yang spesial untuk aku kemarin Kalian gak usah khawatir karena semuanya itu udah ada ya Udah ada satu tanya siapa aja yang menang Saya mau ingetin lagi? Jadi untuk untuk juara satu video kreatif spesial Gulta, spesial Gp jadi juara satunya itu mau kena. Juara keduanya itu spray, juara ketiganya itu uang tunai, terus ada pulsa, juga ada gift untuk anak ya guys. Jadi untuk kalian semuanya aku ucapin terima kasih yang sudah berpartisipasi ikutan giveaway spesial ulta sama kedua Dan mohon maaf karena sampai sekarang aku belum bisa umumkan ya. Oke Jadi kalian tunggu aja. kalau yeah. di sini nggak jelas ya, jadi aku makan apa nggak jelas. Ini ada yang pengen ngajakin buka bersama Masih di sekitar pasar malam tempat aku Cuma kan karena setiap hari kan aku lewatnya ke situ Jadi, Jadi mau, mau, mau Aku pengen ada suasana yang berbeda gitu ya